Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo para sahabat Lesti Lovers, Bili Lovers, serta Leslor Lovers dimanapun kalian berada. Selamat siang menjelang sore, para sahabatnya kembali hadir bangunin akan memberikan informasi terbaru seputar idola kesayangan kita, Lesti dan kakak Rizki bilang Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, comment, dan subscribe.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 ada sebuah info nih untuk kita semua warga Konohoro, sahabat ya. Tuh, ini info penting banget untuk kita semua, Lesti Kejora. Masuk di nominasi The Most Equal sure Female Public Figure, per sahabat ya. Untuk like-nya masih 6000-an nih, per sahabat ya. Kita lihat aja di Kalimantan, yang diposting di postingan ini. Udah dua jam like-nya baru 6000, cus lah. Bisa kali 300,000, merapat, komen, bisa berkali-kali dengan hashtag posyur oh, underscore Les Dikejora. Tuh, persahabat, ya yuk sama-sama kompak dan sama-sama solid mendukung idola kesayangan kita info ini kita dapatkan dari leslar indonesia 2020 ada kalimat ketsen juga yang dituliskan like dan komennya bisa ditambah kali katanya tuh yuk mudah-mudahan kekompakan kita semakin solid mendukung karya-karya terbaik idola kesayangan kita Selanjutnya ada sebuah unggahan spesial juga dari Lesti Dahlia. Umanja wow, banget ya mengunggah sebuah postingan foto si cantik dedek Lesti Dan kita solve sama kalimat yang diposting di post di unggahan tersebut Bos babe kesayangan love at Lesti Kejora Tuh, Ini adalah bos kesayangan bersahabat ya, Masya Allah Mudah-mudahan selalu lancar dan selalu dimudahkan usaha milik idola kita ini untuk selanjutnya perhatikan juga Ada sebuah postingan persahabat ya, Ini terbaru nih, versi jelas dari Askar Fotografi Wow, Masya Allah banget ya seorang semakin menjadi nih <gifat> Dikecup aja pipi dedek Lesti dengan manja oleh kakak Rizky Bilar Masya Allah banget Dan tentu postingan ini direpost kembali oleh akun Lesti Bilar Team ada kalimat kansan juga yang dituliskan Ah, seorang beraksi Takdir cinta Les kejaran Rizky Bilar Hingga banyak komentar yang diberikan Di postingan tersebut bersahabat ya Yakni dari angkung Instagram Leslaw3428 Mengatakan, Masya Allah Untung aja ya tukang foto yang Gak suka nimbun-nimbun foto kayak mereka berdua Nungguin mereka berdua Upload maklamaan Katanya tuh, Masya Allah banget ya kita lihat juga komentar lain diberikan dari akun FRN Dwi Anuskor mengatakan Kalau begitu hidungnya mirip baby L tuh Allah banget ya, doakan saja Mudah-mudahan bahagia selalu untuk idola kesayangan kita Yang semakin hari, tidak Lesti semakin cantik Dan kakak Bilar semakin ganteng Allah banget ya Tentu kita semakin bahagia dan semakin bangga Mengidolakan Lesti maupun kakak Rizky Bilar untuk selanjutnya, perhatikan juga ada sebuah postingan persahabat ya Ini adalah kuitas hari ini dari L2W.ID Masya Allah luar biasa fanbase ini Ada sebuah kalimat tentunya kuitas untuk hari ini Peganglah pikiran yang memberi kekuatan untukmu Tinggalkan pikiran yang membuatmu lemah Ini sih luar biasa, the best banget di ya, persahabat ya Kata-kata yang sangat luar biasa di sini juga tentu banyak komentar yang diberikan dari para fans yang dari akun Rani Fitria 42 Masya Allah yuk semangat hebat dan selalu berpikir positif. Respon yang sangat luar biasa juga diberikan dari fans sejati Leslar mudah-mudahan kekompakan kita semakin solid untuk selalu mensupport idola kesayangan kita. Untuk selanjutnya juga perhatikan persahabat dari kabar ini yang diunggah oleh akun Rossi Leslar24 Yang mana mengunggah sebuah postingan akun Instagram persahabat ya Sebelumnya adalah fan berat dari Leslar Tetapi untuk sekarang ini pindah haluan ke artis lain persahabat ya Tentu artisnya itu adalah Tofu dan Fuji, persahabat ya Ini rame banget dibahas di media sosial Di fanbase-nya Leslar, persahabat ya Ada sebuah kalimat juga yang dituliskan Gak usah ina ini inu Kalau gak seret, tinggal unfollow, oke? Okay? Kalau dari jejak digital, username emang gak konsisten Dia mau kemana arahnya, tuh persahabat ya Kita lihat juga, banyak dibanjiri komentar respon yang diberikan dari akun mrk 108 mengatakan, Insyaallah setia sama Leslar sampai kapanpun karena nggak ada yang bisa kayak Leslar. Indonesia memang luar biasa banget persahabat yang Leslar nggak ada duanya. Dan kita lihat juga komentar lain diberikan dari akun Instagram. Lima belas score ratus mengatakan di kolom komentar sama doang setia Emang dua ratus ada puluh alami aja bawaan adem puluh dibikin-bikin katanya tuh ini sih tentunya curhatan hati dari fans sejati banget tiga puluh Mudah Tentunya idola kesayangan kita selalu banyak yang mensupport mendukung, mendoakan, tetap tentunya optimis dengan karya-karya terbaik, Lesti, maupun Kakak Rizky Masih menunggu kejutan kabar baik dan kabar bahagia selanjutnya? Jangan kemana-mana tetap stay tune dan pantengin channel ini, biarkan yang tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru terupdate dan terakhir selanjutnya. Ini adalah informasi di siang menjelang sore hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar dan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.